Ayam kokok balenggek, atau biasa disingkat AKB, berasal dari Tanah Minang, Sumatera Barat, Indonesia. Ayam hias ini memiliki keunikan dalam keindahan bulu, postur badan, serta suara kokok yang unik dan merdu. Bagi masyarakat Minang, ayam kokok balenggek merupakan keanekaragaman hayati lokal yang berkualitas. Terutama pada pecinta ayam hias di Indonesia maupun di internasional. Oleh karena itu, BCB ingin memperkenalkan ayam kokok balenggek ini, pada sobatku. Jadi, inilah penjelasan lengkapnya. Pola suara ayam kokok balenggek Perlu sobatku ketahui, keunikan ayam hias AKB ini, utamanya terdapat pada suara kokok ayam jantannya. Yang mana suara tersebut, sangat berbeda dengan suara kokok ayam biasa, ayam pelung, dan ayam ketawa. Ayam hias dari tanah Minang ini, memiliki tiga bagian utama, yaitu pada bagian depan, pertengahan, dan belakang. Adapun, bagian belakang biasanya masyarakat Minang, menyebutnya kokok lenggek. Atas dasar itulah, ayam hias ini, disebut dengan ayam kokok balenggek. Karena keunikan dari suaranya, maka jenis ayam hias ini, sering dilakukan kontes terutama di daerah sekitar Sumatera Barat, umumnya di Padang. Ciri khas fisik badan ayam Bangkok Balenggek Postur ayam AKB jantan dewasa, memiliki ukuran badan sedang. Biasanya berat normal dewasa sekitar 2-3 kg. Namun ayam ini, ada yang pendek, atau ceper, dan ada juga yang normal. Sedangkan bulu ayam kokok balenggek, sangat bervariasi. Ada yang hitam, abu-abu, merah, kuning, putih, dan kombinasinya. Dari warna bulu, ayam AKB juga dapat terbagi dalam beberapa jenis, seperti tadung, pileh, jalak, kurik, putih, kanso, biring, dan kinantan. Untuk masalah warna bulu, tidak ada yang spesial, tergantung selera dari penghobi ayam itu sendiri. Cara Ternak Ayam Kokok Balenggek Beternak ayam kokok balenggek, sangat mudah. Sama halnya, dengan beternak ayam pada umumnya. Terutama, pada anakan ayam yang masih muda, dan ayam hias AKB, yang dalam masa breeding. Pemberian pakan yang masih anakan, biasanya diberikan pakan pabrikan, seperti pur kemasan, atau pur eceran khusus untuk ayam. Yang mana, pakan ini sangat bagus, untuk pertumbuhan, dan perkembangan tulang, atau badannya. Sedangkan ayam dewasa, biasanya diberikan pakan dengan gabah padi, jagung, pur, atau pakan racikannya. Dengan begitu, kebutuhan nutrisi, untuk ayam kokok balenggek, dapat tercukupi sesuai kebutuhan hariannya. Pada masa breeding, ayam bangkok balenggek jantan, maksimal mampu mengawini ayam betina, sebanyak lima ekor. Yang mana perbandingan ini sesuai dengan standar peternakan ayam. Sehingga, tingkat fertilitas telur yang diproduksi tetap tinggi. harga ayam Bangkok balenggek pada beberapa tahun terakhir penghobi ayam hias makin bertambah banyak sama halnya juga dengan penambahan penghobi ayam kokok balenggek di Sumatera Barat Indonesia dan internasional atas hal tersebut nilai ekonomi dari ayam hias akb semakin tinggi adapun harganya sesuai dengan kualitas suara kokok serta prestasi yang pernah diraih oleh ayam tersebut pada tahun 2022, harga ayam kokok balenggek juga bergantung dari usia, jenis kelamin, keturunan, serta kualitas suara kokoknya. Adapun, harga anakan ayam AKB ini sekitar 300.000 sampai jutaan rupiah. Kita berharap nilai tersebut terus bertahan sampai fauna endemik Sumatera Barat ini bisa terkenal di dalam negeri dan internasional. Dua, tiga, kami dari hobi ayam hias. Barat, dan kontes nasional ayam, bias, ayam bias. Okay, okay, okay. perawatan ayam kokok balinget yang ikut kontes terdapat beberapa perawatan wajib yang mesti sobatku ketahui seperti rutin mandi dan jemur di pagi hari dengan begitu ayam siap kontes ini memiliki harisma dan keindahan yang optimal pada ayam jantan yang mulai berkokok, sudah saatnya diberikan poding tambahan. Biasanya, penghobi ayam AKB ini, memberikan jangkrik sebagai cemilannya. Dengan harapan, suara ayam yang sering mengonsumsi jangkrik, dapat lebih merdu. Sedangkan, pada jumlah ketukan kokok, dan durasi berkokoknya, tergantung dari sifat genetik yang diturunkan oleh pacek, dan indukan ayam kokok balenggek. Semakin tinggi kualitas kokok materi ternak sobatku, maka semakin berpeluang juga menghasilkan anakan yang berkualitas tinggi, saat berkokok. Kriteria Poin Yang Diperlombakan Dalam Kontes Ayam Kokok Balengek Banyak kriteria, dan poin yang perlu sobatku ketahui, untuk menilai kualitas ayam kokok balengek yang sedang diperlombakan. Berikut ini, terdapat kriteria poin dalam kontes ayam koko balenggek. Seperti durasi kokok, jumlah kokok, kemerduan kokok, kuantitas berkokok, kesehatan, keindahan fisik, serta masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, sobat wajib merawat ayam koko balenggek secara maksimal. Agar ketika dikonteskan, dapat menunjukkan performa dan kualitas kokok yang perfect. Cara mengonteskan ayam kopok balenggek Fauna endemik Sumatera Barat ini dikonteskan di atas tanah langsung atau menggunakan alas. Yang mana cara ini sangat berbeda dengan kontes ayam ketawa yang berasal dari Sulawesi Makassar. Atas hal tersebutlah, ciri khas kontes ini sudah menjadi identik bagi ayam kopok balenggek. Yang mana cara tersebut wajib dilestarikan sehingga jadi patokan atau acuan bagi kontes ayam hias AKB di dalam negeri maupun internasional. Jadi, itulah informasi mengenai ayam kokok balenggek, yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Semoga dengan adanya konten ini, dapat menambah wawasan sobatku, terhadap ayam hias asli Indonesia, khususnya ayam kokok balenggek. Saat ini, populasi ayam kokok balenggek masih sangat kurang. Sehingga banyak penghobi ayam hias, khususnya yang berasal dari Sumatera Barat, melakukan program breeding yang terjaga kualitas, dan kuantitasnya. Sehingga dapat didistribusikan untuk penghobi luar daerah maupun internasional pada suatu saat nanti. Adapun dari harga yang mana ayam AKB ini tergantung dari kualitas, semakin bagus performa dan prestasinya, semakin tinggi pula harganya. Jika ada pertanyaan mengenai seputar ayam hias, khususnya ayam kokok balingkek, silahkan tulis pada kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa pada konten lain, dan salam sukses bagi kita semua.